Kalian udah siap untuk main? Siap! Yeah. Hmm, teman-teman kira-kira mana ya? kurang satu kita apakah kalian sudah siap untuk main? Siap. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan main tembak tembakan. guys kita pasti bisa ngalahin tim cewek masukan kamu mana gitu cepetan kalian latihan nah cepet pengasum dah paling tim lapil aku nggak bisa ngalahin tim cewek Oke okay guys kita mau latihan nih Kalau sampai raso. jumpa <laughs> nanti di mana ember ini mau siapa Awas, awas, cepat segera kami lawan mereka. Kapten udah mati. Coach. belum mati aku harus sendiri. Oh hey, Kapten, kapten. nyerang. Hmm, Ih, tahu. kok. Sekarang serang lagi. Thank <laughs> you.